Kalau ketika kita berdoa hati kita yakin seutuhnya kepada Allah, pasti Allah nggak akan ngecewain kita, nggak mungkin. Allah sendiri kok yang berjanji. Wajah salak sa ibadi anni fa inni qorib, Itu Allah yang bilang, aku tuh dekat. Artinya berharaplah kepadaku gitu.